Assalamualaikum teman-teman Hai hai hai Apa yang terlintas dalam benak Anda saat mendengar Pulau Sembawa? Ya, pulau bagian negara Barat ini memang tak Pulau Lombok Namun, Pulau Sumbawa ini merupakan salah satu potensi yang terbaik dalam wisata Indonesia Timur ke depan Pulau Sembawa adalah sebuah pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pulau ini dibatasi oleh Selat Alas di sebelah barat, Selat Sapi di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan serta Laut Flores di sebelah utara. Kota terbesarnya adalah Bima, yang berada di bagian timur pulau ini. Adapun lima destinasi menarik yang ada di Pulau Sembawa yang wajib anda kunjungi. Pertama adalah Pulau Kenawa. Apakah kalian sudah pernah dengar tentang Pulau Kenawa? Jangan sampai tertukar ya dengan Pulau Kenawa yang berada di Nusa Tenggara Timur, sebab pulau yang satu ini berada di Nusa Tenggara Barat. Ya, Pulau Kenawa adalah sebuah pulau kecil tanah penghuni yang menjadi bagian kebuatan semua Barat. Pulau seluas 15 hektar ini dikelilingi garis pantai berpasir putih yang membentang hingga 1,73 km lo Pulau Kenawa mempunyai ciri khas berupa bukit tunggal berselimut tumbuhan yang menjulang di salah satu sisinya. Dikelilingi padang rumput yang luas, semilir angin dengan suara gemersik, kerumputan, dan suasana tenang dan damai. Dan yang kedua adalah Pulau Paserang. Pulau Paserang adalah pulau yang berada di Selat Alas, pemisah pulau Lombok dan Sumbawa. Dan yang membuat pulau ini menarik adalah Pemandangan yang menghipnotis dari atas bukit Pulau Pasarang. Di spot ini, kamu bisa melihat Pulau Kenawa dan Pulau Belango. Dan, tak hanya itu, keindahan Tunjuk Rinjani juga tampak jelas menambah keanggunan panaromanya. Pulau Pasarang mempunyai keindahan bawah laut yang pesona loh. itu kamu tak perlu khawatir tak bisa melihat pemandangan bawah lautnya. Yang ketiga adalah Pantai Maluk. Pantai Maluk adalah sebuah pantai ksutis yang ada di wilayah Sumua Barat. Tepatnya di Desa Maluk, Kecamatan Jerewe, Kabupaten Sumua Barat. Hamparan pasir putihnya yang membentang dari ujung utara sampai ujung selatan, bukit tinggi yang menjulang dari ujung ke ujung, selain keindahan pasir putih dan keindahan bukit di sekelilingnya, Pantai Maluk terlihat berbeda dan unik dari pantai-pantai yang ada di tempat lain. Pasalnya, pantai ini berbentuk teluk menghadap laut lepas jalur katulistiwa. Ombak di Pantai Maluk ini diberi julukan super shark karena ombak di tengah bisa mencapai 2 meter. Ombak ganas setinggi 2 meter inilah yang menjadi salah satu ombak terbaik bagi para peselancar. Mereka merasa tertantang untuk menaklukkan ombak ganas di Pantai Maluk ini. Nah yang keempat ada Gili Bedil. Gili Bedil merupakan salah satu pulau dari sekian banyak pulau kecil di yang Terletak di Labuan Bajo, Kecamatan Utan Pulau Bedil atau Gili Bedil merupakan salah satu pulau indah yang alam bawah lautnya sangat teramat indah. Sebuah ungkapan: "Jika dengan mengunjungi pulau Bedil dan daerah bawah airnya, maka Anda pernah mendatangi salah satu pulau tercantik di Indonesia." Dan yang kelima ada air terjun matajitu. Air terjun matajitu terletak di Pulau Moi. Air terjun matajitu adalah air terjun di tengah alam yang masih natural. Air terjun matajitu memiliki pesona keindahan yang sangat mengagumkan bukti bahwa lokasi air terjun itu pernah dikunjungi oleh orang-orang ternamat tingkat internasional seperti Lady Diana, Vic dan Maria Terapova Air terjun itu memiliki ketinggian sekitar 7 meter dan air terjun itu merupakan air terjun berundak terdapat empat undakan dengan bentuk kolam seperti tracerang, Area persawahan. ke teman-teman traveling ke Pulau Sembawa jangan lupa mengunjungi satu dari lima destinasi yang berada di Pulau Sembawa ini ya dan jangan ragu untuk traveling ke Pulau Sembawa karena masih banyak tempat wisatanya yang ada di Pulau Sembawa ini loh jadi jangan lupa pantangin terus dengan saya oke okay?